Hai Sobat inklusi bertemu dengan uh, saya, Andi, uh, di sini saya sebagai redaktur dari solider.id Jadi solider itu punya dua uh, portal, yaitu yang pertama channel youtube solider dan yang kedua website solider Nah, di sini kita sedang berada di rubrik ngosan, rubrik ngosan itu adalah rubrik, itu singkatan dari ngobrol santai, jadi Rubrik ini ke depan akan berisi terkait dengan topik-topik yang mungkin bisa dibilang nyeleneh, terus lucu dan tapi sedikit serius. Isunya pun kita akan mengambil dari isu-isu yang sedang trending atau berkembang di masyarakat. Kali ini kita akan ngobrol di rubrik ngosan ini terkait dengan PP Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas yang sudah dirilis baru-baru ini oleh pemerintah. Di sini saya ditemani oleh uh, dua kawan saya yang sering mengajak saya berdiskusi dan banyak memberikan pengetahuan dan share pengalaman selama saya di Solider ataupun di SIGAP. Uh, beliau uh, sedikit banyaknya terlibat dalam proses uh, penyusunan PP Penyandang Disabilitas. Uh, di, samping, di samping kiri saya ada uh, Mas Joni Yulianto, uh, beliau adalah Dewan Pengurus di SIGAP Kemudian di samping kiri sebelah Lagi ada Mas Syafi'i, beliau itu uh, Di lembaga PUSHAM UI Nah, kedua kawan saya ini nanti akan uh, Memberikan pandangannya terkait PP Kesejahteraan Sosial ini Bagaimana kemudian dampak dan lain sebagainya Yang nantinya Informasi ini disampaikan uh, Dan berguna. Langsung saja uh, kita menyapa-nyapa sebentar uh, dua kawan kita yang akan nantinya menemani diskusi kita ke depan ya, ada Mas Joni dan Mas Syafiki. Nah, di sini saya ada dua pertanyaan yang kemarin menurut saya jadi unek-unek saya ya, setelah mendapat share dari teman-teman terkait dengan rilisnya PP Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas ini. Yang pertama mungkin terkait dengan dari aspek politik kebijakannya. Di sini apakah uh, kebijakan ini uh, sudah mengakomodir uh, secara politik ya? sudah mengakomodir tujuan dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat di Kabul di Indonesia. Pertama itu, yang kedua, uh, pertanyaan yang jadi unek-unek saya adalah dilihat dari aspek administrasi sebuah kebijakan. Jadi, apakah kebijakan ini berbenturan dengan kebijakan yang lain, ataupun seperti apa? Itu nanti kita akan uh, lempar ke dua kawan kita untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana uh, pandangannya. Nah, dua, dua pertanyaan dasar ini sebenarnya nanti akan kita panjangkan lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan uh, rilisnya PP ini nah terkait pertanyaan e, pertama mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan dari atau penonton nanti ingin juga tahu bagaimana pandangan dari Mas Joni ya terkait aspek politik kebijakannya ini katanya ngosan, tapi malah serius pak <laughs> <laughs> <laughs> ya, <sama -sama. laughs> <laughs> ya. jadi kalau <coughs> bicara tentang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 ini, saya rasa yang pertama <tuh> kalau ditanya terkait dengan apa namanya kebijakan politik, ya ini hmm. uh, hasil dari hasil dari proses politik begitu. Hmm. Jadi setelah ada Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Salah satu, apa namanya, salah satu mandatnya kan perlu ada aturan turunan, di hmm. eh, mana pemerintah wajib membuat eh, yang kemudian disepakati delapan peraturan pemerintah. Hmm. Dan ini peraturan pemerintah pertama turunan undang-undang 8 tahun 2016 yang eh, terbit. Yang, terbit. Yang, ya, ini. yang pertama, jadi masih ada PR7 peraturan pemerintah lagi. Nah, saya membacanya eh, dua hal. Yang pertama, kalau ditanya apakah ini secara politik pemerintah serius hmm. uh, PR turun aturan turunan ini untuk diselesaikan dalam waktu dua tahun setelah lahirnya Undang-Undang hmm. dan ini uh, lahir setelah berapa tahun? tiga tahun sekian bulan setelah Undang-Undang WTB artinya uh, ya, kita bisa menilai sendiri seberapa serius gitu uh, aturan, apa, salah satu aturan turunannya saja uh, uh, lahirnya lewat dari batas waktu, kemudian yang kedua uh, kalau bicara soal politik maka nggak lepas dari soal partisipasi teman-teman nah, uh, uh, cukup terlibat di sana uh, saya sendiri tidak secara langsung banyak terlibat uh, tapi ada beberapa kawan uh, DPO yang ikut terlibat di sana, gitu ya. Sebelum kita bicara soal substansi, hmm. artinya <tuh> ada keterwakilan dari suara kawan-kawan dalam penyusunan uh, peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 hmm. ini. Nah, uh, soal substansi uh, itu nanti uh, lain cerita saya rasa, karena hmm. karena ada banyak proses penyusunan kebijakan yang uh, saya rasa apa namanya. Uh, dan perlu kita pahami juga gitu di samping juga hmm. uh, tentu soal partisip selain partisipasi itu perlu ada negosiasi. Gitu. Jadi partisipasi juga nggak menjamin bahwa semua uh, hasilnya baik, begitu karena partisipasi itu harus diikuti dengan kualitas partisipasinya sendiri, kemudian negosiasinya dan sebagainya. Hmm. Ya itu tadi uh, jadi uh, pengantar untuk kita juga ya terkait dengan memahami. PP Kemudian saya ingin Tanggapan dari Mas Sapi ini terkait Aspek politik dari Aspek politik kebijakannya seperti apa Saya kira Peraturan pemerintah ini kan adalah Mandat dari Undang-Undang 8 2016 ya, jadi memang Kewajiban pemerintah untuk Membuat peraturan pemerintah ini Untuk segera disahkan Cuman problemnya adalah, catatan saya itu adalah Apakah peraturan pemerintah ini Uh, sudah merespon, merespon terhadap persoalan-persoalan yang timbul dari uh, program program kebijakan yang terkait dengan uh, kesejahteraan sosial sebelumnya. Gitu Karena kalau saya baca, uh, uh, apa namanya kalau saya baca dari peraturan pemerintah ini, uh, pendekatannya sangat, sangat, apa namanya, yang diperlihatkan itu adalah persoalan individu penyandang disabilitasnya atau legalnya padahal kalau kita baca adalah persoalan yang sangat serius dalam konteks kesejahteraan sosial bagi teman-teman defable itu adalah sebenarnya adalah problem lingkungan jadi bagaimana kemudian teman-teman defable di misalkan dia miskin bukan karena dia tidak mau bekerja gitu. tapi, tapi karena ada lingkungan sosial yang kemudian dia tidak bisa bekerja gitu. kemudian kenapa dia miskin? karena memang ada situasi sosial yang kemudian memiskinkan dia semestinya Uh, peraturan pemerintah ini concern kepada uh, apa namanya pembenahan atau persoalan hambatan sosialnya Cuman yang saya baca peraturan pemerintah ini tidak uh, memberikan jawaban persoalan itu integrasi dengan fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan itu sudah ada sebenarnya hari ini oh, ada. sudah ada pendataan sudah ada jadi data soal orang miskin dan tidak mampu nanti saya bermaksud masuk dalamnya. Iya. Dalam Saya kira, pendataan hari ini kan juga sudah banyak memasukkan teman-teman defable -teman. Karena ini hmm. cuman cuma uh, defable miskinan kan hmm. Nah, padahal kalau kita baca lagi, sebenarnya Undang-Undang 8 2016 Itu pendekatan pendataannya berbeda, hmm. ya. berbeda Jadi pendekatannya tidak bukan hanya soal defable miskin Tapi pendekat, apa namanya pendataan defable-nya gitu. hmm. Nah, karena itu pendataannya tidak bisa kemudian disimplifikasi hanya Difable miskin, ya. mm. gitu kan. Nah di peraturan pemerintah ini mm. miskin, gitu. mm. Nah itu yang menjadi catatan saya kira ya, catatan dari apa namanya peraturan uh, pemerintah ini. Jadi uh, dan soal pendataan, maksud ini sempat menulis juga di jurnal apa namanya jurnal differential ya itu di mm. Itu memang ada problem pendataan kita hari ini. Mm. Jadi kementerian kesehatan memiliki data soal differential, gitu. Kemudian kementerian sosial yang kemudian mengampu peraturan pemerintah ini, itu juga melakukan pendataan defable miskin gitu kan. jadi, ini nggak menjawab gitu. jadi, soal data ini siapa yang akan mendapatkan segala macam itu sudah ada datanya problemnya bagi kita adalah data yang sebenarnya pak yang kita butuhkan untuk menjawab persoalan defabilitas ini terkait pendataan, tadi disebutkan sama Mas Hafi'i, Mas Jemith ranulis di jurnal nah, kita mungkin bisa mendengarkan sedikit apa yang dijelaskan oleh Mas Joni di dalam jurnal tersebut Gimana itu? Saya sudah lupa apa ya Di jurnal gini, volume berapa iya, itu? Saya? Poinnya gini Ada beberapa problem Pertama yang terjadi adalah Setiap periode pendataan itu Definisi yang dipakai itu berubah-ubah Jadi bahkan pernah kalau nggak salah di tulisan saya juga ada sekitar tahun 1975 itu data difabel di Indonesia itu tinggi di atas 10% hmm. ya. karena yang dipakai adalah e, murni kategori tentang impairmentnya hmm. impairment yang kemudian dikaitkan dengan kesehatannya pada waktu itu mungkin asumsi high ya, ya, karena pada saat itu ada namanya insumen internasional namanya ICID, jadi hmm. International Classification of Infamous Disability and Health. Gitu. Sehingga tinggi sekali, dan itu tidak tidak ada tidak dikaitkan dengan isu kemiskinan, tidak dikaitkan dengan isu kalau sekarang nanti pabrik itu datanya masuk di PMKS, MPM, ya, oh. masalah kesejahteraan sosial. Nah setelah tahun 75 ke sini, kemudian data di itu semakin drop, sampai akhirnya ada data sekitar 3,9%. Gitu ya karena kemudian data difabel disaring lagi difabel tapi yang miskin difabel hmm. tapi yang e, penyandang masalah kecacatan sosial jadi sebenarnya memang betul seperti yang Safi bilang tadi kita sampai sekarang sebenarnya belum punya data difabel yang komprehensif karena hmm. data difabel yang kita punya itu sudah disaring mereka yang mengalami e, apa tadi penyandang masalah kecacatan sosial atau yang miskin gitu. kemudian problem yang kedua kalau tadi definisinya berubah-ubah, yang kedua adalah uh, data difabel ini digali secara sektoral Jadi ada Kementerian Sosial punya data sendiri Kementerian Kesehatan punya data sendiri Kementerian Pendidikan punya data sendiri Dan untuk KPU kepentingannya masing-masing, KPU hmm. punya data sendiri Jadi bisa dibilang yang paling lengkap itu KPU mungkin hmm. Cuman kan KPU yang 17 tahun ke atas yang hmm. punya hak pilih yang anak-anak nggak -anak punya kpu itu jadi kita nggak punya data ideal karena masing-masing untuk kepentingan sektoralnya masing-masing jadi waktu itu saya bilang di tulisan saya rekomendasinya adalah perlu dibangun dulu data yang komprehensif dulu data yang komprehensif itu perlu dibangun baru kemudian diambil secara sektoral berdasarkan kebutuhan sektor masing-masing kementerian sosial oke okay. Untuk menjawab permasalahan perencanaan sosial, mereka short berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Hmm. Kementerian Pendidikan uh, untuk kebutuhan kebijakan pendidikan, mereka short berdasarkan tingkat dan hambatan pendidikan. Misalnya. Hmm. Kementerian Kesehatan untuk penanganan penyakit, mereka short berdasarkan apa namanya uh, uh, penyakit atau layanan kesehatan yang dibutuhkan. Hmm. Nah, itu baru kita punya data hmm. yang baik. Hmm. Nah, kira-kira perlu ada yang mengampu itu enggak, Satu lembaga, gitu ya? Ya, idealnya BPS seharusnya dimampukan untuk oh. bisa melakukan itu Karena ini, ini perannya BPS, dan BPS yang punya infrastruktur hmm. Nah, cuman kan BPS punya keterbatasan dalam apa, nah ini yang saya kurang tahu aturannya apa gitu, tapi hmm di peraturan mereka mengatakan bahwa BPS tidak boleh mengambil apa melakukan pendataan yang sifatnya uh, untuk sektoral di seperti ini. Hmm. Jadi saya rasa solusi yang bisa didorong adalah Kementerian Sosial perlu kerjasama dengan BPS. Hmm. Kementerian Sosial sebagai yang mengusulkan, kemudian BPS yang melakukan, kemudian baru data pemerintah itu tadi di sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, itu ya terkait pendataan ya kita sudah punya gambaran mungkin tadi ada rekomendasi kemudian ada penjelasannya bagaimana dan uh, di dalam pendekatan ini tadi dijelaskan oleh Mas API bahwa kayaknya perlu <tuh> deh uh, pendekatan model baru dalam uh, diproses pendataan ini. Nah pada tahun 2015 SIGAP pernah melakukan riset uh, part participatory action research di Kabupaten Sleman di sepuluh keluarga di yang itu sudah ada bukunya di sana Sigap mencoba menggali uh, dengan model pendekatan kerentanan seperti itu. Waktu itu <coughs> saya terlibat di, di sana uh, dan pendekatan kerentanan ini hmm. mencoba, dicoba untuk uh, diterapkan dalam skema jaminan uh, sosial uh, yang sebelumnya tadi sudah dikatakan menggunakan pendekatan uh, kemiskinan. Nah, mungkin Mas Sapri bisa menjelaskan karena waktu itu Mas Sapri juga uh, apa ya, turut cerita dalam proses riset uh, sikap tersebut kira-kira model kerentanan ini bagaimana?